Harimau Jawa atau Panthera tigris Sondaika yang dinyatakan punah tahun 1980 diduga muncul kembali. Hewan tersebut memangsa empat ekor kambing di permukiman Dukuh Kemiren, desa tempur kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atau di kawasan hutan Pegunungan Muria. Perangkat desa tempur Junaidi menyampaikan pada Oktober ini, Tercatat sudah ada empat ekor kambing ternak milik warga Duku Kemiren Dimangsa hewan buas yang diakini sebagai harimau Jawa Atau dikenal dengan siloreng Beberapa orang pemilik ternak yang sempat menyaksikan kambing miliknya itu telah menjadi santapan harimau Jawa Terakhir pada selasa malam Hewan karnivora itu hanya bisa melukai seekor kambing karena terpergok pemiliknya Menurutnya saat pemerintah desa tempur mengkonfirmasi kejadian itu Warga yang melihat mengklaim ciri-ciri fisik predator kambing itu justru lebih mengarah ke harimau Jawa, bukan macan tutul Jawa atau pantera pardus melas. Pengakuan ini mengejutkan lantaran selama ini, jejak yang terekam adalah macan tutul. Dijelaskan saat ini kawasan hutan di Pegunungan Muria, wilayah Kabupaten Kudus Jepara dan Pati sudah terpasang sebanyak 40 kamera trap atas gagasan berbagai pihak, termasuk BKSDA Jawa Tengah. Kawasan hutan di Pegunungan Muri itu sudah diidentifikasi menjadi habitat individu macan tutul Jawa atau panthera Pardus Melas. Konon katanya, di lokasi ternak desa tempur yang diincar hewan buas yang diduga harimau itu dahulunya diakui warga sebagai tempat pembantaian harimau. Dari situlah dimungkinkan konflik harimau diawali. Hal ini menyusul karakternya yang disebut pendendam di antara satwa liar lainnya. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, kebanyakan harimau menghindari manusia. Karnivora besar tersebut lebih memilih makan daging hewan dibandingkan manusia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Penampakan makhluk buas yang diduga harimau Jawa juga ada di Gunung Lawu. Kali ini ternak milik warga beruk Jatioso Karanganyar, Jawa Tengah yang jadi korban. Warga setempat mengaku melihat dua ekor harimau sedang berada di kandang hewan ternak. Kapolsek Jatioso menyampaikan, saksi mendengar suara berisik di kandang kambingnya. ia melihat ada dua harimau sedang memangsa ternaknya. Turunnya harimau sempat diketahui oleh pemilik ternak dan mungkin karena kaget, harimau itu langsung lari masuk ke hutan. Kandang tersebut ada dua dan masing-masing berisi empat ekor kambing. Dan masing-masing kandang, satu kambing tewas dengan leher terkoyak. Kepada masyarakat, Kapolsek menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga bersama aparat kepolisian dari Polsek Jatioso dan Koramil Jatioso,